Assalamualaikum, mahasiswa Genetika. Hari ini kita akan mulai judul praktikum yang ketiga ya, yaitu uji kesesuaian hukum Mendel. Yuk, disimak. hukum Mendel oleh saya, Fahrina Wibowo. Nah, di uji kesesuaian hukum Mendel ini kita akan gunakan rumus chi square atau C kuadrat. Jadi, simbolkan dengan x kuadrat. Di praktikum kali ini kalian bisa menggunakan E, percobaan satu dan percobaan dua sebagai data kalian. Untuk chi square sendiri ini adalah rumus untuk e, mengetes apakah hasil praktikum 1 monohibrid, praktikum dua dihibrid sesuai tidak dengan hukum mendel yang ada. E, sesuai tidak dengan hukum mendel yang. Nah. Caranya, kita gunakan rumus x kuadrat sama dengan sigma d kuadrat per e. Nah, d kuadrat ini itu sama dengan o dikurang e. Jadi, sigma x kuadrat sama dengan x kuadrat sama dengan sigma o dikurang e kuadrat per e. X di sini, x kuadrat di sini melambangkan c square, yaitu jumlah dari penyimpangan yang dikuadratkan dibagi jumlah hasil yang diharapkan. D itu berarti deviasi atau penyimpangan, di mana d sama dengan o dikurang e, o sama dengan observe, observe. Value yaitu hasil yang diharapkan sementara e di sini expected value yaitu hasil yang didapatkan dimana hasil dari chi square akan kita bandingkan dengan nilai tabel statistik dimana p sama dengan 0,05 atau nilai kebenarannya mencapai 95% Nah untuk monohibrid sendiri kita akan gunakan derajat bebas 1 Kenapa? Karena monohibrid yang kita tahu fenotifnya itu ada 2 dan dihibrid di sini disini fenotifnya ada 4. DB itu adalah gerjat bebas sama dengan N dikurang 1. Nnya sama dengan 2 karena hasil fenotipnya 2 maka 2 kurang 1 1. Dengan DB1 nilai yang akan kita bandingkan adalah 3,84 Untuk dihibrid DB yang kita gunakan 3 itu karena DB atau derajat bebas sama dengan N dikurang 4 Kenapa? Karena fenotip dari dihibrid ada 4 Selanjutnya kita masukkan Eh maaf ini 1 Jadi 4 kurang 1 3 Maka derjat bebas C2 dengan 3 e, itu nilainya adalah 7,82 Jadi C2 ini berguna atau tes yang digunakan untuk mengetahui keberadaan dari hasil suatu percobaan nah ini kita masuk di uji kesesuaian hukum mendel untuk persilangan monohibrid diketahui bahwa persilangan monohibrid rasio fenotifnya adalah tiga banding satu nah lalu kita bisa lihat pada praktikum sebelumnya yang akan kalian gunakan adalah tabel atau data monohibrid di saya saya buat Hasil persilangan percobaan monohibrid ter, e, terdapat 10 anakan di mana hasil rasio fenotifnya biru banding merah sama dengan 7 banding 3. Yang ditanya, apakah hasil percobaan sesuai dengan hukum Mendel? Maka kita bisa dap, e, dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus chi square yaitu sigma d kuadrat per E Lalu kita buat tabel chi square untuk monohibrid. Kita mulai dengan fenotip biru dan merah. Jadi kita buat yang pertama biru, lalu merah. Selanjutnya observasi berarti angka yang kita dapat di lapangan. Kita dapat di sini biru banding merah adalah 7 banding 3. Biru 7 dan merah 3 Ekspektasi berarti kita lihat rasio fenotif adalah 3 banding 1 Dengan penjumlahan 4 Ekspektasinya berarti 3 per 4 3 karena ini tadi biru diambil dari 3 Jumlahnya 4 Yang ini berarti 1 banding 4 Dikali dengan totalan Total anakannya tadi ada 10, maka 3 per 4 kali 10 untuk biru, dan untuk merah 1 per 4 dikali 10. 3 per 4 dikali 10 itu sama dengan 7,5, dan 1 per 4 dikali 10 sama dengan 2,5. Nah, selanjutnya deviasi itu didapat dari O dikurang E, maka di sini 7 dikurang 7,5 itu sama dengan minus 0,5 Selanjutnya, 3 dikurang 2,5 sama dengan 0,5 D kuadrat berarti nilainya diambil dari minus 0,5 dikali minus 0,5 Hasilnya adalah 0,25 Yang ini juga 0,25 yang ini negatif dikali dengan negatif maka hasilnya positif. Yang ini positif dikali positif tetap positif. X kuadrat sama dengan d kuadrat per e. D kuadrat kita ambil dari 0,25 per e berarti e 7,5. Di sini 0,25 dibagi 7,5 itu sama dengan 0,033 selanjutnya 0,25 dibagi dengan 2,5 itu sama dengan 0,1. di sini kita buat tabel jumlah. jadi untuk tabel jumlah di sini nilai observasi sama dengan 10 harus sama dengan nilai ekspektasi. jadi 7,5 ditambah 2,5 sama dengan 10. ini menandakan hasilnya benar. nah selanjutnya di X kuadrat berarti kita akan tambahkan nilai biru dan merah 0,033 ditambah 0,1 Maka hasilnya 0,133 Ini yang dinamakan dengan X kuadrat hitung Selanjutnya nilai X kuadrat hitung Itu sama dengan 0,133 Untuk Membuktikan dia sesuai tidak dengan hukum Mendel, maka akan kita bandingkan dengan nilai x kuadrat tabel. Dimana dengan nilai x kuadrat tabel ini, nilai x kuadrat tabel ini akan kita bandingkan dengan tabel chi square, dimana derajat bebasnya itu dihitung dengan rumus n kurang 1. N-nya dari mana? N menandakan banyaknya fenotif yang ada. Fenotifnya ada satu, dua, berarti... 2 dikurang 1, maka DB sama dengan 1. Derajat bebas dengan nilai 1 di P0,05 itu sama dengan 3,84. Nah, kita bandingkan lagi. Berarti 0,133 dibanding dengan 3,84. Sigma X kuadrat hitung itu harus lebih kecil dari Sigma X kuadrat tabel maka 0,133 itu lebih kecil dari 3,84. Hasilnya ini sesuai dengan hukum Mendel. Oke. Okay.